Oke pak, kembali ke saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara mengubah gambar ke teks misalnya kalian punya uh, gambar kayak gitu yang banyak teksnya, kayak saya sedang bikin tekstur kan di game uh, Shin Megami Tensei 4, tapi saya kalau saya cari gitu, uh, itu kan karakternya itu kanji dan uh, itu lama banget gitu kalau dicari satu-satu. Jadi di sini saya menggunakan website yang bernama uh, uh, Translate from Image ya kalau nggak salah, translate eh uh, translate from image tinggal kalian cari aja di Google uh, untuk namanya di sini adalah translate image uh, dot .site gitu. Kalau kalian klik di sini nanti akan terbuka. Nah, tapi di sini akan ada tulisannya image translation is temporarily unavailable gitu ya karena uh, ini memang terbatas juga gitu penggunaannya atau mungkin yang uh, user yang bisa pakainya. Tapi kalau kalian misalnya udah nunggu misalnya 10 menit atau sejam gitu ya. Uh, kalian bisa pilih untuk filenya yang mana aja untuk yang kalian mau uh, jadiin teks gitu dari gambar uh, baik itu dokumen atau mungkin apapun uh, di sini saya menggunakan uh, kanji misalnya di sini saya pengen pakai yang ini misalnya tinggal di open aja dan di sini kalian cukup tinggal pilih aja bahasa yang uh, awalnya gitu atau bahasa yang uh, ada di dokumennya karena di sini saya menggunakan Chinese tradisional eh uh, translate tuh Chinese tradisional juga gitu. Jadi eh uh, di sini saya tidak akan mentranslate tapi cuman pengen si AI-nya ini ngebaca fotonya gitu. Nah, tapi karena di sini uh, kita harus nunggu gitu sekitar dua jam mungkin nanti saya akan balik lagi gitu ya sekitar dua jam uh, untuk ngecek lagi gitu website ini apakah udah bisa atau belum. Jadi kita akan tunggu aja. Oke okay, jadi setelah ditunggu ya setelah beberapa lama gitu nanti nggak akan ada tulisannya lagi dan sini juga untuk filenya udah saya pilih untuk translate from-nya atau bahasa awalnya bahasa Cina gitu yang tradisional atau kanji dan sini untuk translate to-nya juga Cina tradisional juga karena saya nggak pengen translate cuman pengen si teksnya ini uh, berbentuk teks gitu, bukan berbentuk dokumen lagi atau berbentuk uh, PNG atau mungkin PDF gitu ya. Setelah itu kita submit aja dan nanti setelah kita submit nanti bakal keluar hasilnya dan hasilnya seperti ini gitu. Nah, di sini. Untuk hasilnya kalian bisa langsung uh, buka di Google Translate. Nah, tapi di sini saya pengen buka di tab incognito aja biar tab yang uh, nggak inkognitonya biar nggak kepengaruhan gitu. Yang saya biasanya translate dari Jepang ke Inggris gitu. Nah jadi di sini kalian bisa langsung uh, pindahin mungkin ke Word atau mungkin ke Photoshop kalau mungkin kalian pengen uh, bikin juga dan ya itu terserah kalian sih. Kalian mau pakai uh, pakai buat apa terserah kalian. Dan uh, misalnya saya di sini untuk tekstur tinggal copy paste copy paste aja karena kalau saya misalnya nyari manual gitu misalnya nyari manual di mungkin di uh, di uh, kamus bahasa Jepang online gitu itu mungkin bisa sekitar tiga bulanan gitu baru beres satu tekstur dan itu bukan cuma satu doang teksturnya ada banyak sekitar 60-an gitu. Dan iya yeah. Uh, ini menurut saya lebih gampang aja Dan ini juga enggak 100% akurat sih ya Dan ya memang karena untuk fotonya sendiri uh, Agak sedikit uh, buram juga Karena memang untuk ukuran aslinya kecil Untuk 3 d itu kecil kan untuk ukurannya Cuma saya perbesar uh, Walaupun enggak 100% akurat Tapi lumayan banyak sih yang akurat Dan untuk yang nggak kebacanya Bisa saya cari manual dengan uh, kamus Dari bahasa Jepang yang online gitu Dan ya jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya dan thanks for watching Bye bye